Akankah terulang lagi Seperti masa yang lalu Di saat kita tertawa Akankah terulang lagi Seperti masa yang lalu saat kita bernyanyi